kayak gini kalian bisa lihat ya. Uh siapa yang mau bisa lihat Sampai jumpa di Jelas. Halo. Halo, assalamualaikum. Back to my channel Fitri Helen. Hi guys. Tahu nggak aku sekarang lagi ada di mana? Aku sedang berada di kedai Nyi Iteng. Tempatnya lokasinya ada di Taichung ya guys. Jadi nanti aku bakalan kasih tahu caranya mampir ke kedai Nyi Iteng itu gampang banget ternyata ya. Jujur ini aku pertama kalinya datang di kedai karena sebelumnya aku pernah dari Taipei ke Taichung itu 2019 dan ini baru pertama kali lagi datang ke Taichung. Cukup. <laughs> lumayan ya sekarang 2022 lumayan ya dua tahunan ya itu juga aku datang ke Taichung waktu pas pengambilan hadiah di di indeks di indeks waktu ada acara apa ya acara CLC itu ya pertama kali promosikan CLC mat yang ada di Taikung Square lantai dua di sana. Eh, seperti apa keseruan aku liburan di Taichung? ini bukan liburan ya. Kalian juga udah tahu seperti vlog-vlog aku sebelumnya, aku tuh sebenarnya bukan liburan. Jadi, kalau liburan aku dikasihnya dua hari dan kebetulan sekarang tadi cuma izin sih ngomongnya mau main ke tempat kakak aku. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus ya. soft viral ya viral banget di Taichung jadi kalau untuk pemesanan online itu nggak bisa karena harus langsung datang ke sini kalau misalnya segede bayi segede kepala bayi ini pokoknya sangat rekomendasi eh aku aku sih di sini itu banget ya. Hmm. Bisa, ini jadi ini sayurnya. Guys, kan bisa lihat ini sayurnya itu. Hmm. Wow, mantap banget, guys. deh waktunya makannya kamu jelasnya di sini saya aku nggak bawa tongsi aku berada di kedai mie hitam kalian nggak tahu ya ini viral banget di Taichung kalian bisa lihat di Facebooknya yaitu kedai mie hitam satu porsi ini 500 ratus ya lumayan harganya itu cukup terjangkau dan aku nggak tahu ini gimana makan tapi gede nya banget silau nah. hmm. ya masuk dari sinyalnya itu ke sinarnya kan pasti nggak kedengeran ya guys soalnya jelas banget kayak gitu kayak gimana ini? <laughs> gede-gedengnya, gede kalian bisa lihat segede apa? <laughs> hmm jelas ya aku nggak tahu ya apa dari mana segede apa ini? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Fitri Helen guys di sini uh, suaranya lumayan ini ya jadi ada musiknya kalian bisa lihat ini bakso yang viral banget di Taichung nama kedainya itu kedai item kalian bisa lihat di Facebooknya di sana juga ada kedai item dan setiap hari ini rame untuk pemesanan online aja sebenarnya nggak bisa loh. Aku udah sering banget pengen pesen ini tapi selalu bilangnya tuh nggak bisa ya kalau untuk wilayah Taipei atau di luar dari Taichung itu nggak bisa. Karena kalian bisa lihat segede apa sama muka <laughs> <Kalian> Bisa lihat. <laughs> bisa lihat ya. Dari muka aku aja segede apa ini. <laughs> jadi sampai gak tega makannya jadi kayak gaya-gaya mukbang kayak gitu ya kayak gaya-gaya mukbang kayak gitu tapi aku nggak tahu mulai awalnya sampai kayak gini Jelasnya. apa dulu Iya, monggo. Mungkin tahu mungkin <Song> siapa? <Song> <Song> bisa diguyur kayak gini gak bawa tongsis juga, duh mantap, matur suwun, makasih. Jadi di dalamnya juga kayak gini, kalian bisa lihat ya. Uh, siapa yang mau bisa lihat? terasa kayak bikin konten bang gitu ya guys. nanti untuk klub kali ini, mungkin ntar besok malam ya, kita ngadain live streaming live streaming gitu ya ya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 Di dalamnya seperti apa aja, kalian bisa lihat ya, ini, ini juga bakso bakso granak, tapi di dalamnya tuh banyak banget, jadi gitu, ini sambal kayak gitu jujur kalau aku sendiri tuh nggak terbiasa makan makanan pedes kayak gitu akong upload banget ya sama konten-konten bukti -konten bang tapi sebenarnya aku kontennya tuh bukan bukti langsung gitu. bisa lihat ya. <tuh> masih rame sampai masih rame banget sih di belakang pengennya sih konten langsung di belakang itu ya di backgroundnya hitam kalian bisa lihat di situ tapi aku dapet <tuh> Jadi, <disengar. tuh> lama banget makannya karena pedes. Terus suka pedasnya bisa banyak banget. Kayaknya aku mau bakalan. Biar nggak kesorean sampai ke Taipei nya. Enggak penasaran lagi dari kemarin-kemarin tuh pengen banget nyicipin bakso gurih ala daging hitam. Sampai rela ya dari Taipei ke Taichung demi bakso yang final. Uh satu porsi banyak banget gede seperti kepala parah ini aku gak bawa tongsis juga karena emang dadak ya aku berangkat dari Taipei aja jam rama tadi taunya beli tiket aja itu setengah satu loh guys beli tiket aja setengah satu, sampe sini setengah satu nah lho guys, sekarang aku pindah temukan yang lain jadi duduknya langsung ada background dari kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan habis jadi chase dulu ya, kita lanjut lagi thank you banget buat kalian yang udah nonton vlog aku dari awal hingga akhir akhirnya udah keturutan, pengen nyoba eh, ini udah ini ya. eh, udah keturutan, bisa makan bakso guyur di kedai Nyi Iteng, Taichung Perjalanan dari Taipei ke Taichung itu lumayan bolak-balik itu 6 jam <laughs> dan aku karena kan gak mau menyanyikan kesempatan ya Apalagi waktu kan terus berjalan Jadi aku coba untuk Sekalian bikin konten <laughs> Dan lumayan sih Aku nggak bawa ini guys Aku nggak bawa tongsi Jadi kayak gini gak apa-apa ya Masih jelas ya Tadi duduknya di sana Jadi gak dapat background Kedai hitamnya Untuk kalian yang pengen tahu lokasinya Nanti aku bakalan taruh di deskripsi Lokasinya di dimana Pokoknya deket dari Stasiun Taichung. Nah ini udah jam 6 sore, kurang lebih aku lihat dulu. Bener nggak? Jam 6 sore, kalo aku beli tiket sekarang nyampe Taipei, kurang lebih jam 9 malam. <laughs> ah, kayak gitu. Seru banget. Selama di Taiwan ini sudah kemana aja. Aku bakalan terus explore, walaupun masih minim peralatannya, walaupun cuma pakai handphone. Oke, nggak masalah. Kita terus berkreasi, berkarya. Jika ada waktu kesempatan, gunakan sebaik mungkin, manfaatkan waktu. Tapi aku nggak tahu ya. Setelah itu aku bakalan terus ikut ikutan Lomba atau enggak? Karena aku bakalan fokus buat pulang ke Indonesia. Doain ya. Semoga tahun ini Bos aku ngijinin aku pulang ke Indonesia. Lima tahun cukup. Ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Jangan lupa share, like, komen di media sosial kalian. halo, sebentar lagi aku udah mau pulang ke Taipei dan sekarang lagi menunggu pesanan kalian ya. Karena biasanya kan aku pesen lewat email dan mumpung ada di sini langsung di kedainya yang bikin penasaran. Wah <tuk> ramai rame banget tambah sore tambah malam tambah penuh Ya mudah-mudahan semoga kedai itu semakin laris manis Lancar terus usahanya sampai ini ya bisa bikin cabang-cabang di kota-kota lainnya Bukan hanya di Taichung karena peminatnya itu banyak banget <tuk> Malah itu, untuk, uh, itu ya Pak Sobuyur yang barusan aku makan itu peminatnya banyak banget tapi mereka nggak bisa untuk pemesanan di luar dari Tanyung gitu Iya. udah sering banget dengan order namanya kak Sobu, tapi nggak bisa untuk pengiriman lewat Seven atau itu e itu nggak bisa jadi aku cuma bisa pesan sate bebek bebek goreng burung gitu, jara. banyak banget loh di sini menunya itu komplit. Selain pesenan yang biasa aku pesen di online disini juga kita bisa makan uh, seperti fraksmanan ya seperti vlog-vlog aku sebelumnya yang ada di Itokotongkol Indonesia yang biasa aku nge-vlog sebelumnya Namanya siapa tadi? Sini ya backgroundnya baru ya, kan? Ya seperti ini uh, Terima kasih masih terus belajar sebagai youtuber pemula aku nggak pernah pakai yang apa? <laughs> Masih pakai handphone, edit-edit juga. Alhamdulillah, dari monetisasi sampai sekarang, aku sangat bersyukur ya. Di, di majikan ini, mereka ngasih kesempatan aku untuk terus berkarya. Dan setiap aku ada lomba, ada lomba, aku itu, mereka selalu mensupport. Dan hari ini aku juga ngomong ke bos aku kalau aku mau ngambil hadiah di Kedai Janteng Duk kemarin dan sebelumnya kan e, Hari apa ya Ada penyerahan hadiah juga dari pihak Gold Star Dan pas waktu Desember bisa kakek aku lagi kritis itu juga sempat menghadiri acara penyerahan hadiah dan pengumuman pemenang grand final di KDI Yang tepatnya di Hotel Beleza Itu kaunya, maaf belum sempat ngupload ya Nanti kalian tunggu aja di vlog aku. Setelah ini, aku bakalan langsung edit. Karena lumayan ini yang bagus ya. thank you semuanya, jangan lupa ini aku bawa tongsis Sampai kerap ramai tambah sore tambah ramai tambah penuh Udah banyak banget bikin vlog-nya di HT1-nya gue <laughs> Jangan lupa ya, subscribe Jangan lupa. <laughs> Jangan lupa mampir pada mampir di Kedai Hiteng <laughs> ah, Si tetehnya, sibuk <laughs> Maaf nih, nanti yang gak pakai master loh. Jangan nuntut ya <laughs> Banyak banget ya, ngantep Itu satu, biasa Ini habis, tak ah. Dapet hong bau. Cincang sama Pasar Jeletet, Pasar Cekeraja Itu pun gak ada yang kecil ya, oh. oh, yang kecil? Habis, nah? Boleh kan? Mumpun belum Imlek udah dapat kompo. Ya nyai. In, kita, Ii, aja. <laughs> Yuk sini. Oke, okay. admin. Ini hasilnya kaso gede, ya. Oh. apa-apa. Oh, oh, dari nyai, dari siapa? ditunggu lomba-lomba berikutnya sukses terus bangunnya buat kedai ngiteng iya. <laughs> jangan lupa jangan lupa kalian bisa follow semua media sosialnya loh ada di Instagram, Facebook dan TikToknya TikToknya itu kedai ngiteng dan nyai 077 thank you yes, jangan lupa ya di follow semuanya ya di follow semuanya medsosnya selamat ya <laughs> ya terima kasih Saya ini thank you <laughs> Terima kasih. you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awalnya. Thank you. Ini makanannya bakalan Thank you. jangan lupa subscribe, like, komen, and Lokasinya nanti aku taruh di deskripsi. Aku bikin video dikit aja ya Buat lanjutin konten yang tadi Ini suasana di depan Stasiun Taichung Seperti ini hmm. Udah malem pun banyak Yang nongkrong ya uh, Seru Kapan lagi kan bikin konten di sini? Soalnya jarang-jarang aku ke Taichung Ini juga karena posisinya Ngambil hadiah Wah. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku sekarang udah di depan stasiun Taichung Semuanya udah beres ya Acara penyerahan hadiah juga udah selesai Kalau nggak ada kepentingan untuk ngambil hadiah Sumpah aku sebenernya malas banget ya Karena jauh Tapi suatu kebanggaan bisa kesini lagi setelah dua tahun yang lalu setelah dua tahun yang lalu aku belum pernah ke Taichung lagi dan sekarang udah nyampe di sini. dan sekarang kurang lebih pukul berapa ya? jam tujuan mungkin ya kurang lebih nanti sampai Taipei kurang lebih jam 10 malam doain ya teman-teman semoga selamat sampai tujuan tidak ada suatu halangan -hal rapat pun thank you sekarang waktunya pulang ke Taipei. Enggak. <laughs> Karena biasanya aku nge kalau nggak di Taipei, di Hualien Dan sekarang posisinya lagi oh, ada di Taichung Seru ya, seru juga ya Guys, okay, show kalian ikuti terus vlog aku Jamin kalian bakalan tahu keseruan apa sih yang ada di Taichung Jadi suasana malam juga rame, masih banyak banget yang berol <laughs> Susah, aku nggak botong, ini dapat oleh-oleh juga dari kedai ikon ikon nih Taichung lucu <laughs> ya ini bukan Squid Game <laughs> udah lagi guys rome di Taichung karena kebiasaan aku kan bikin vlognya tuh di sekitar Taipei terus dan Walian mungkin kalian bosan <laughs> ini aku baru kesini lagi ya setelah 2019 yang lalu